Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Nge-Game Belajar jadi di tengah-tengah playlist kita main The Little Nightmare satu, buita merasakan apa ya koyok something shaky inside gitu. kayak huh, butuh peralihan nih, ya. butuh peralihan nih. jadi uh, di tengah mungkin di tengah playlist jalannya playlist Little Nightmare satu, buita mungkin akan main game-game yang singkat, fun atau Uh, berfokus kepada cerita Dengan tujuan untuk mengalihkan Scary oh, yo, Jiwa penakut bu Ita dari Little Nightmare 1 Ke yang lainnya dulu stay Biar stay neutral Kemudian nanti baru main Little Nightmare 1 lagi Gitu ya Jadi hari ini kita akan memainkan Sebuah game Yang somehow uh, Singkat ya uh, uh. Judulnya Rotok tuh <laughs> If on a winter's For pokoknya mochai tekan isor eh developer mochai uh, tekan dikim tekan for for tra travel oke okay, kita langsung screen record aja ya biar kalian sitike sobaca dewe game opo iki bu ngono 321 and go oke okay. oke okay, sudah kelihatan ya kelihatan kelihatan mungkin dari bawah yang baca ya for travelers if on on the winter's night jadi ceritanya premisnya premis utamanya adalah perjalanan dari empat orang naik kereta malam gitu dan apa yang terjadi dengan empat empat orang penaik apa ya oleh ngarali orang yang berpergian dengan kereta yuk langsung saja let's begin Ji okay. klik point and click lagi apa ke? Oh oh, milih dialog dong. Akhirnya itu subtitelnya. He's okay, trying to see me, thrill. Apa ah, nggak tahu konteksnya? Maru-maru ketakutan. Saya coba gambling gue ya. Gue juga really apa ini? Still, my beating heart. Kuatkan hatimu. Aku harus cepat uh, ke kamar mandi, ke kaca kamar mandi, biar aku bisa siap. Siap untuk apa? And also check my room service delivery. Everything to have smooth, everything smooth, smooth. Okay. point and click. Wow, wow untuk game pixel. Impres banget, impres banget, estetika. Lucu banget kayak anak pengalaman estetika tersendiri bagiku. Oke, okay. kamar mandi mana? Kamar mandi? Tidak nah, buntu. Ini, main. ah, main door? Enggak, enggak. Kita enggak mau ke pintu utama, kan. kita mau ke kamar mandi. Cari kamar mandi. It's a bed. Kita coba interaksi-interaksi ya Oh, Wah Wow Apa lagi lamp Sudah So tired Oh, mau ada taruh Oke Kita perlu search Rolex Jam Rolex Kayak dong berarti Hmm, so fancy Oh, ini ini, natrena Kamar mandi ya ya Allah Meskipun kecil ini lucu banget game ini kayak tata tata letak asetnya tuh loh, bagus Tadi suruh cari apa tadi toilet Udah udah ke toilet ah kaca yeah, bathroom mirror <laughs> Gila, devil. Can You ke handsome table You mention ada sesuatu yang ingin diakui. ya. Maksudnya kayak dia itu takut mengakui sesuatu. Dan kayak, misalnya dia ngaku, aku mending mending pergi dari dunia ini kok. Kayak... Tawal, tetap, well, well, well. Oke, okay. sudah nih. Oke, kamar mandi nih. Objektifnya apa? Objektifnya lihat objektifnya itu di mana? Sia ter terdalamede ter Ayah ayahku ngono takno oh tidak Hey Clyde Hi Mr McBride Hi Mr McBride Hi Lincoln Ready for your big night You bet Great Just a... Okay, okay. okay. tadi ingat, lebih kurang dua I wonder, ya, aku ingin tahu bagaimana itu. Itu siapa? Bapak kamu merusaknya, bapak yang tidak terlalu berpesta oke, ada lagi eh. tapi nggak ada objektifnya apa-apa ini saya tak, tak lihat di tombol yang lain uh, save ya, setidaknya save-nya masih manual oke Bell, bell, bell. Okay. Ad oh, Mas Carlo, namanya Patrick, ya. Yeah. Oh, aduh. Huh? <laughs> ah. Ah. The way, the way, the way. The way here. So, what do you like this place? If you mean the bedroom, the city, both are quite expensive, eh, excessive, the room. Pretty fancy, isn't it? Mm. Uh, especially that painting over the bed. Yeah, I think I'm going to eat it. Do you want to eat it? Yeah, I think it's something. This way a person <laughs> Oh god I'm so sorry You better be You're not the one who has sleep with that over his head Absolutely fair I have them transfer you immediately mm -hmm. Look that amazing path though kita the living room" kita harus perhatikan tiap kata, dan itu mohon admin objektif ya, karena objektifnya nggak tulis. "Sure, sure, coming right up." "That's my time Let's do this. "What do this?" "What you gonna do, guys?" Minum sih, mungkin ya. One pelsing, one -hand ya, <guluh> kita, kita sih minum. Ya minumnya, lucu banget. Keliatan nggak? Kasih minum ya, cekak ngelak. Salut, cheers. Pelan pelan masuk kudu selek. Dia fridik, you, you try to find music? Yeah, I didn't cross my mind, but feel free if you want. Uh, there, isn't that nice? By the way, ya yeah, kita kan tadi nyiapin fas ya untuk tamu kita. Ya yeah, kita bilangnya tamu ya, karena kita tidak terlibat dalam masalah mereka berdua ini tamu wow bunganya indah and look they come with a card it's my one and only Adele be one and only Charlie Charlo I need to tell you something you want to sit down Sayang aku mau ngomong. I want wash my mouth out with soap. Uh -uh. Maaf. Kita putus ya. Iya putus aja, Pak. Ayo tobat sini. Sini. Why? Duh, kenapa kita terlibat dalam Percakapan ini? Uh. At least kayak putus-putus klise. Kenapa kamu nggak suka lagi sama aku? Bila Anda pria. <laughs> I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. I'm so sorry. A aku enggak bermaksud. but I'm not into this, know. Why don't you like me anymore? Come on. You know it's not that. I know. But it doesn't mean that I look you know as well as itu iya, kayo gak bisa diteruskan lah kamu jangan pura-pura bodoh untuk meneruskan semua kekacauan ini padahal aku udah yakin banget loh, sama kita kamu punya ide untuk ini semua ya, kayak yang aku sampaikan di surat aku gak ngerti surat apa, loh loh kamu kok pura-pura nggak -pura ngerti sih aku ngirim surat tahu. Sini sini tak ambilin, tak ambilin suratnya. Kamu kamu capek ya Carlo ya? Oh. Ya enggak enggak enggak kita tunjukkan, kita nulis surat untuk dia. <coughs> ya ya ya. My shooting stars. I see. Oke. How... <laughs> yeah. yeah. Yeah, yeah, Suratnya ada loh, suratnya. No, ada suratnya di meja. Your Shooting Stars. No, uh. you Intinya putuslah mereka berdua ini. Putus saya mas, ayo tobat sama saya. Ayo. Ini mak petualangan gilamu saja. I feel it's real kayak ngono. You know, Mas Carlo ngomongnya. Aku nggak nggak tahu lagi kita harus ngapain. Maafin aku ya, you know. Salah. Bagaimana? Ini bisa salah? Salah, bapak. Hanya. I don't know what to say. Oh surely can be serious now. It's ngono lah. Serius, temen nih, kamu cuma takut mau dideportasikan gara-gara somehow relationship ini. Enggak, enggak, aku enggak, enggak. enggak. ingin kamu mengerti situasiku enggak? But I have a real girl, ada dokter, therapy, my wife. My wife. My wife. No no no no. My wife. Oh. Dia ingin kembali ke istrinya. Yang mana itu benar? Cuman caranya dia mengatakan itu it's painful. Like aku jadi mas, lu mungkin aku bakal angry bahkan huh? dia yang pernah menjalani ini semua itu ngomong it's a disease, you know, atau sakit I'm so sorry please, jangan tersinggung atas apapun <laughs> oh wow aduh jawab apa ya? yo aku mendukung si like mas patrick ingin kembali ke nyonya. Uh -uh. I'm speechless you search for enggak enggak mm, boleh. I'm your conscience. Uh -uh. and patrick no not you please uh -huh. please semuanya momen kita waktu kita sakit kamu mengatakan kalau aku sakit kamu ngirim aku ke dokter, please please aku nggak nggak. Dan kenapa kamu memulai itu, Mas Patrick? Kalau kalau memang tidak ya, ngapain dimulai you nggak know? Santai, orang-orang itu crazy wah. Wow akhirnya misalnya orang naksir sakit hati, saya mesti tanggung jawab. Gak mau, nol, mau ada yang tanggung jawab. Man, kaya Patrick ini gak takut lihat lihat kepala, apa lihat kepala lihat perkata aneh. Man, cek ngomong no, lek aku ini aku berusaha menjadi netral ya. Cuman di dalam game ini kita harus memainkan pola pikir rekarlo. Yang mana? Di posisi nekar lo, pasti ngomong amen snake is what you are Kita di Lono sakit lo, ya memang sih But di sudut pandangnya Patrick It's real, ngono you know, lo snake is what you are Memang. But of course Oh iya, kamu kan, kan orang bisnis ya, jadi ya Tricky haa huh? enterprise turn risky so yuk. banyak resiko jadi kamu lari hingga hey, enggak enggak enggak jangan libatkan pekerjaanku tolong merentah si Ano, Maksudnya, kok bermerentah kita putus ya sudah putus you know what, it will be my pleasure to call you a taxi cab after you breaking me out yuk mm -hmm. mari mutusno aku sing ngongkon aku nelpon taksi pisan ya yeah. <coughs> kita kasih bunganya mungkin ya Feel so stupid. Aku belikan bunga loh. And I feel stupid right now. Room service. Pak pesan taksi dong satu. Ya, yeah, yang biasa. Owen, Patrick Owen. Makasih. Sokoyok menjadi manusia yang menyakiti aku Suruh pandangnya Patrick, eh Patrick, Carlo itu kayak gitu oh kira Oh ya Allah Akhir dialog, kira. ternyata suruh mengembalikan Go back To why? And the second roommate. We No, two are kata kasar, I'm Sorry for you. Setelah semua dia dapatkan, kita selesai. Then, what are you waiting for? ฉันมีรถ no no no no, no no no no no no no no dia ngeselin pak tapi kok ya enggak disuruh surdai juga deh no kan no, no, no. masalah kalau diselesain pakai marah itu ya begini To calm down. Okay. Uh, toilet toilet toilet uh, oh uh, Kayaknya nih, ya. <laughs> okay, uh, was. Okay, kesehatan. I have to get sampai luka ini lho oh banyak pelakunya, pelakunya itu maskar lho kenapa saya akan menghidup saya? hah? kok kan. sorry, kalimatnya kok ngomong? kayak aku bisa perbaiki ini semua tunggu ya, habis ini kita pulang bisikan bisikan oh, ada lampu spotlight an invitation undangan undangan ada pesta topeng oh harus pakai topeng ya gimana wajah suami anda nyonya Winterbourne nama kamu Valerie Winterbourne uh, suamiku adalah Henry Winterbourne uh, kamu tahu dia dari surat kabar dia orang terkenal uh, di sini kayaknya nggak ada surat kabar bu uh, yeah, yeah, yeah. ketika kamu lihat dia kamu pasti langsung tahu wajahnya langsung kenal Kapan terakhir ketemu? Eh uh, kapan ya? <laughs> uh, maaf kayaknya udah agak lama ya nggak ketemu sama sama saya. <laughs> uh, alright, apa yang kamu ingat? Hujan, hujan. The slow vanishing of Lady Winterburn. Apakah ini chapter kedua? Ya, sepertinya ini chapter kedua. Ya, oke, okay, sepertinya kita bisa lanjutkan karena masih ada waktu. Oke, hujan deh, enaknya makan. akan kita ke next adik dan ya bener-bener nggak -bener mengajar ini ya. nyonya nyonya nyonya ada lagi missing spot that I miss nah uh, sampai <tuh> Kayaknya ada seorang pria di dalam kamarnya Tapi kamarnya ketebalan Suatu yang berwujud kabinet. cerah ya setelah mimi uskadon antinya ribu oh What shall I do today? Wow. langsung jadi indah ya hari-hari lagu yang tadi ya, cuman dengan vibes yang lebih positif. Ada yang bisa main harp di sini? Udah jarang banget kelihatan loh pemain harp di Indonesia. Tapi entahlah, mungkin ada komunitasnya. komen di bawah. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita dapat achievement. geno sign. The most wistful melody more cheerful kita harus ke Paldoor ya. atau kan si Wow, lihatlah ini. Ada fotonya sepertinya. Oh enggak. Nenek Yulian, tak kira Dike. Kakek ini. ya. 瑞瑞 kita cari kunci display kabinet But I don't have the key ada singgah elek nih ya, opol lah temen, like, kamu gak teliti, kak ketok barang-barang apa ngono loh, masalahiku gak trikin dek kata-kata triki dek barang. baca ya, Dek deh hari-hari yang cerah ingin membaca kan semua koleksi klasikmu -klasik, ya Oke, kita bisa berhenti enggak sih main musik? Aku nak lakoni do jaket Ketika... tadi. Siapa ya? Aku suka lukisan ini. Solem enjoy us. Oke, kita ke foyer. Dan habis ini kayaknya kita close ya karena udah mau Closingnya di sini ya, Yonya, kita closing di sini, oke? Okay? Let's go. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di next episode ya. Kita ternyata nggak singkat, durasinya 11 menit tadi bilang di Steam ya, tapi ternyata satu jam. Butuh ketelitian, <tuh> jadi nggak apa-apa kita main ini sama main Little Nightmare untuk saling selingan ya. See you, ciao Jangan lupa subscribe, like, and comment kalau kalian suka sama ini dan cek playlist lainnya yang ada di Guru Bu Gamer channel. Oke, okay? bye dukung di saveria.co ya, slash guruku gamer oke okay? <laughs> jam scare jenjenku lepas oke okay, bye bye